punya mami Belum aku udah nyusu belum nih David DJ Lagi apa bikin aku. Oh bikin peyahoo sekarang kita lagi bikin perahu. Mami, papi, sama Gege bikin perahu. Perahu yang pertama itu tenggelam ya, Gege? Iya. Terus Gege nangis ya. Lihat deh di sini. Bye-bye. Happy, Gege? Hei. Mami, iya Tahu <tuh> itu lagi. Nanti kita bikin lagi ya. Ayo kita bikin lagi. Let's go, kita pulang bikin Let's lagi. Let's go, kita bikin oh, lagi. Oh, oh, oh. Kenapa? Pesawat itunya kapalnya, perahunya udah pergi. Oh. Hmm. nangis <SILENCIO> <SILENCIO> perahunya pergi sedih <SILENCIO> nah jadi sekarang kita bikin perahu lagi yang baru mami, papi, sama gege sama-sama bikin perahu terus kita mau lihat perahu siapa yang paling cepat dan nggak tenggelam ini buatan mami kami kasih bawahnya itu ini lagi supaya dia nggak tenggelam ini buatan gege perahunya gege papi masih buat perahu sendiri wah wow, tapi mau bikin kapal polisi kayaknya aku, aku nanti oh kapal papi gede nih sepertinya oke deh lihat nanti ya jadinya kan kayak gimana saat kita hmm, arungin si perahu-perahunya kita gege Teman-teman, bilang Teman-teman, ayo ikutin Let's go Ini punya siapa aja, coba lihat Punya papi, bajak laut Terus ada punya kong yang sental monyet ya ini punya gege Punya mami Oh yaudah, ya. kita kita lihat ya Punya siapa ya Eh, punya siapa yang yang menang Siapa yang menang, punya siapa? Yang menang ini punya siapa? Oh, ayo pih kita jalan menuju tempat peluncuran Ini punya Mami, ayo doakan supaya Mami menang Mana punya Papi? Sendal laut sih, Ini punya, punya aku Ini punya Papi, bajak laut Punya aku Sendal jenis mami paling bagus loh Sendal ini Geh, bilang apa geh? Let's go. Karena diikuti aku sis. Let's go. Keh, sekarang mau diluncurkan. Enggak punya mami bagus. Kita dari sini geh. Nanti kita lihat ya Punya siapa yang menang ya Pasti punya Mami aku Punya aku oh, Punya Mami kali Oke okay. Siap Kita tunggu sini Kita lihat Barang-barang Punya papi, punya papi, sama punya mami. Oh, oh, oh, oh. Wow, wow, wow, wow, mami menang, mami menang. <tik> <tik> mami menang. Terus <tik> <Mami menang. tik> <tik> <Dari> sini, deh. <tik> mana, mana dia? Oke. Okay. Yo. Wow, punya mami, punya mami. Menang. Ye! Yeah. Siapa menang? Siapa menang? Gege! Ternyata punya Gege yang menang. Ternyata Gege yang menang. Ternyata, Gege yang menang. Ternyata punya Gege menang. Iya.